acara 17 Agustusnya ngabedolken empang baik pemirsa dan kita lihat apa yang terjadi para penonton sudah berderet menyaksikan para ibu-ibu iya -ibu. oh, ya. ternyata yang baju biru salah merontok ikan <laughs> waduh sampai diguyur lagi disiram pakai air waduh kameranya kurang fokus ini dengar ikan apakah yang didapat ikan lele apa ikan emas Kita siram lagi ikannya biar seru. Lagi permainan tangkap ikan digoyang Iya, ditambah lagi ikannya. Dan apa yang didapat? Wah, ada diajak-acak oleh yang satunya lagi, ibu-ibu sebelah sana mendapatkan ikan di kobok-kobok dikucek-ucek, hahaha, warung seru kali ibu-ibu ini tangkap ikan, ih eh, bukannya ditangkap, malah dikubek-kubek, siti, siti Inilah keseruan para ibu-ibu di kolamnya Bang Sarmin. Itu yang punya entang, sudah beruban, iya. Yeah. Warung sebelah sana masih belum kebagian ikan. <San> <San> <San> Acara hiburan 17 Agustus Merdeka. Acaranya ngebek ngebek empang, pemirsa, dan sudah pulang-pulang mencari ikan. Ayo ditambah lagi ikannya. Dan berinstruksi siapa pemenang? Siapa yang berjuara? Yang paling banyak menangkap ikan. waduh ternyata kameranya banyak serumnya Dan ini para ibu-ibu gokil -ibu ya ya silahkan berjoget bergoyang dan ibu-ibu sedang bernegosiasi kisahnya pada mabok airnya terlalu sedikit jadi Ikannya cepat tertangkap, harusnya agak sedikit dalam ya. Ini airnya terlalu sedikit dan dangkal, dan ikannya cepat habis. Sangat berantusias sekali ya warga menonton rebut lauk <suruh> waduh lagi mendata siapa yang mendapatkannya penyarsak waduh <suruh> <suruh> <suruh> empangnya sarmin Wow, di lombain, di lombain, nangkat ikan siapa yang cepat siapa dapat. Para ibu-ibu merayakan 17 Agustus. Lomba menang, menangkap ikan. Karena airnya terlalu dangkal, jadi ikannya sudah habis. Sepertinya. Jadi, ibu-ibu pada bengong-bengong saja, dan ada ibu Alia, dan kayaknya ayah ibu Saniah juga di sana. Ibu Shania Dan Ibu Pak Ustad Dan rencananya Para anak-anak muda Mau lanjut Pertandingan main bola Nah itu dia Ibu saniah yang memakai baju hitam nah, Wih ada yang pindah kolam dia lagi bersih-bersih Kesabar, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.